Cara klik like, komen, dan subscribe serta klik notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini para sahabat, ya sebelumnya kita mendapatkan kabar spesial bahagia dari Rizky Bila persahabat ya, yang sudah siap-siap nih tentunya sudah ada di gedung Triberatan Masya Allah kegantengan yang hakiki terpancar dari wajah tentunya sang calon pengantin pria dengan memakai jas hitam dalaman putih persahabat ya, masya Allah luar biasa mudah-mudahan tentunya untuk semua rangkaian acara pernikahan lesti dan pilar selalu dilancarkan amin ya robbal alamin persahabat ya, kita lihat tentu ini salah satu momen yang membuat kita semakin bangga dan bahagia. Kita lihat persahabatnya ya, luar biasa Penampilan yang selalu membuat kita Semakin bahagia kepada Lesti dan Pilar Berikutnya persahabat Yang kita lihat diunggang selanjutnya Kita lihat juga persahabatnya ya Bahwasannya, Bambu Biswar Juga memposting Sebuah postingan keluarga besar Rizky Pilar Yang tentu sudah siap-siap Persahabatnya untuk melakukan Acara live Acara pengajian Persahabatnya adalah sebuah Pertanyaan live apa tapingkah Tentunya yang live ya kak Untuk pengajian tuh yang dicatat Bahwa untuk pengajian Itu acaranya live Dan kita juga persahabatnya tempat yang sangat luar biasa Ini mewah banget nih persahabatnya Masya Allah Tentu membuat kita semakin haru bahagia dengan degan yang Menantikan acara yang paling kita tunggu-tunggu selama ini Mudah-mudahan tentunya rangkaian acara apapun Mengenai Lesti dan bilang dilancarkan dan disukseskan Nah kita bersahabat ya Ini ruangan Lesti dan keluarga besar Masya Allah luar biasa Tentu kita semakin dek dekat dengan bersahabat ya Untuk menyaksikan acara Yang sebentar lagi akan berlangsung Secara live di ANTV Mudah-mudahan ada kejutan Dan keberbaik yang kita dapatkan Tetap patung di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.